Sekarang, selalu, dan sekarang, abad. Amin. Doa malam katolik sebagai permohonan Dalam nama Bapa Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Bapak Utuslah malaikatmu selalu melindungi, menerangi, membimbing, dan menghantar aku. Sucikanlah jiwa ragaku, agar aku pun hidup suci seperti Maria yang dikandung tanpa noda. Iya Bapa, berilah aku berkatmu, lindungilah aku terhadap segala yang jahat. Dan bimbinglah aku kepada kehidupan kekal. Dan semoga orang yang sudah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu.